Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan kita kembali semula dalam sejam preview. Hari ni kita ada game yang nampak macam gempak. Ah game yang nampak cantik, dia punya menu pun cantik yang bertajuk Tunik. So game ni aku tak tahu lah game ni pasal apa dia head gun slash eh. Pastu dia lah cut story okey. Tak payah buang masa lah Kita tengok apakah game Tunic ni sebenarnya. Ya Kita akan main selama sejam macam biasa. So ini dia dia punya world dia. Dia macam ni lah. Dia pandangan atas kan. Alright kita ada fox yang begitu cute. Oh terus start eh. So, kita ada nyawa dan juga apa merah tu aku tak tahu. Ah tu roll. Okay. So ada lari laju okey ni fokus. So ni roll. Ah uh, kita okay, tak apa-apa. Masuk -apa. so, kita gerak aje. Okey, kalau kita sprint dia pakai inilah. lah okey. Bagus. Dia pakai uh, kita hold lah button tu dah tadi dia sprint dah. Oh, apa ni? LT Oi. Cara nak serang. Aku tak tahu cara nak serang. Ni apa? Okey. Okay, maybe baby tak boleh tak boleh serang kot. So kita gerak jelah kot. Ah uh, kita kena mengelak ke apa ni? Oh ada art karun kat situ. Oh ada key lah. Ada macam lever. Dia kena tekan Yap Oh kunci okay, okay Macam mana nak attack Sekejap bawah ni ada jalan Kita try tengok bawah ni ada apa Yeah Hatu karun Maybe ada weapon kat sini Yeah Dapat kayu LB Alright Oh, so aku boleh set. Right dah, there you go. Okay, let's go. Mari kita bunuh binatang tu. Oh, okay, aku tak there you go. Alright, dapat satu tu. Okay, dia punya control dia. Kita kena biasakan lah kan. Oh sure lah. Maybe tak payah lock kot. Ya, tak perlu pun lock. Oh. Alright, tiga coin tu aku. tanya. So, teruskan lagi perjalanan kita. Mungkin oh, kita kena cari harta-harta karun yang lain lah. Ya, supaya kita boleh dapat weapon yang ba baru. Oh, ada warna biru lah. Kan? Okay. Alright. So, yang tu ah, warna biru tu dia serang dua kali. Ya, aku perlukan hammer. So, game dia macam ni lah. Dia macam... Uh, apa uh, Nak kata roguelite pun tak juga Dia macam adventure game lah eh? Top down adventure And then kita ambil barang-barang Lepas kita upgrade lah Okay Something town Tapi aku tak boleh lalu town apa Ya aku tak boleh lalu Sebab aku tak ada Ya aku tak ada apa-apa Aku tak ada weapon Aku tak ada hammer So kita kena cari hammer mungkin Ooh. Ini apa? Oh, itu safe code. Maybe ataupun tu to healkan dia. Alright, so kita dah sampai sini. Oh, ada kunci. Ini ke kunci untuk Yes. Ya, adakah ini kunci untuk pintu yang tu? Maybe. Ah, uh, apa tu? Ah uh, ada something kat tu, Okay So mungkin ni uh, Ini kunci untuk pintu yang kat bawah tadi Kita boleh pergi depan lagi ke? Tak boleh Alright So ni mungkin Ni mungkin area yang pertama dia lah kan Macam Kan tadi kita tengok ada banyak kan Start kan area So ni mungkin area pertama dia Oh bila malam Oh dia macam daksol lah So bila Bila kita tidur kat situ Nyawa kita akan tambah Tapi semua orang akan respawn balik Interesting Alright So game ni susah ke? Hero Grave Ya yeah, game ni maybe Game ni maybe susah Tapi tak apa Kita pakai kunci loot Dah lah bahasa pun tak faham kan Tapi tak apalah <laughs> Kita agak-agak je lah So Hero Grave Is Forest Hero Grave Guard Captain P28 Old House Friddle Well West Garden Ringing Oh So aku kena Buka Dua loceng The Game Screen Magic Potion Stamina Point When I'm Tired Magic Point Kita tak ada lagi Alright Nice So apa jadi Kalau kita mati Kita hilang semua barang ke Oh, oh, Aku salah Ya yeah. Ya yeah, aku patut lock tadi kan Alright, So ni treasure asal dah dibuka Kenapa dah dibuka nah, Kita kena Apa ni ah, Buka loceng Loceng-loceng kan? Uh, macam mana aku nak pergi atas tu? Yep. Ya, ini pun tak ada uh, laluan. Sepanjang sana pun tak ada apa-apa. Jadi aku rasa kita patah baliklah kan. Ya, kita patah balik. Boleh ni, Oh tak nampak Oh boleh ni, Tak nampak tu, Oh maybe Apa ni West East East East Jadi macam ada 3 benda yang sama kan West East East, east. Ataupun East West West West E-A-S-T W-A-S-T West Ya yeah. Itu tu, tu benda sama So Aku tak tahu lah. Maybe uh, Oh maybe left dengan right ko. Eh bukan Entahlah Tapi dia macam Satu tiga tiga tiga tiga lah Okay Tiga yang bawah tu sama Oh ada duit lah banyak kat sini. Baiklah, buka. Woo! Dapat diamond. Okay. That's one. Okay, settle. Alright, apa maksud puzzle ni pun tak tahu. Tapi kita akan cubalah nanti. East Forest. Right, Next area. East Bell Tower. Oh, ni Bell Tower. Let's see. Aku asyik ingat Aku asyik ingat yang tu terbalik tu Attack dia tapi tak apa Dah biasa kot Aku terbiasa X untuk roll uh, No sekejap kita explore dulu Kita explore dulu Pecahkan apa-apa tu Alright pecahkan ni Pecahkan ni belas ini boleh pergi tak Oh takde sound lah guys ni dia atas ni. Uh, okey maybe kita kena uh, progress atas ni lah kut nanti kan. Dia akan buka. Tapi jalan secret tepi ni ke mana pula? Ah. Ya, yeah. otak oh, itu luar. Alright. Cucu so, jom, jom, jom jom jom kita tekan launching. Tak tak pun tu bukan. Bunyi eh. ni macam ini apa? Guide kan. Ya, yeah, control RB untuk nyawa kalau ada potion RT untuk guard LT untuk lock ya yeah. Oh ada guard eh kalau ada lah So for rasa macam tak ada pun guard Potion pun tak ada so jom turun ke bawah oh jatuh ni tak tak boleh naik dah Kita save Bukan save lah. Dia macam, ha, dia macam dark soul lah. Dia dia heal balik. So ini souls game ah, Alamak. Aku kalau souls game ni masalah sikit. Ha, tapi tak apa. Kita cuba. Kita cuba. Oh. Oh. Oi. Oh. Ada masanya maybe kita tak bunuh kot. Oh. Yo. Ramai lah. Ya, ramai lah. Ya. Oh. Dia orang boleh bunuh sama sendiri eh. Alright. Dia go. Ada masanya kita tak payah lawal lah. Target lock LT, RT. Focus and block. Focus and block. Dah try? Dah try? Ada tak musuh? Okay try seorang. Mana boleh block? Tak boleh block pun. Tipu. Oh, ah. Kau dapat apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Maybe kena ada shield kot. Tapi aku tak ada shield lagi. Alright. So kita ada banyak laluan. Kita boleh naik atas ni. Maybe atasnya ada shield. Uh, Oh. Gila. Gila. Tadi orang kemping pula aku tengok tu. Kemping pula dah. Hiro's Grave. Ha. Bukan bukan ada macam apa? Guide ke tadi. Mana guide tadi? Tak ada dah. Instruction booklet. Ha. Dia kata is forest hierogryph. Okey. Entahlah. Okay, kita pergi sini. Oh. Oh. oh, -oh. Allah, Allah, Allah. Okay, okay. Alright, lari. Lari atas ni Okay Let's Woo Udiorang oh, diorang bunuh kain eh Bunuh kain kawan dia Alamak oh, Alamak Alamak Alamak Alamak Ah Right Oh aku buka gate tu Alright Ah Ah Ah Ah Ah ah. Gate okay. Macam mana dia jaga gate, bye <Index�**d> Haha, tak dapat right, There you go Oh, oh, oh, oh, oh, oh ya yeah. Pedang hebat Dapat pedang power, bye Okay, jom So, let's go with This, okay This, alright Yup Ah, ambil kau Aku dapat pedang power Mudah Dan sekarang kita boleh potong ni dah Wow Terima kasih Sebab bagi pedang ni Ya betul lah Game ni memang macam daksul. Souls Kau ada benda yang kau boleh lawan Ada benda yang kau tak payah lawan Okay Alright Tak semua benda boleh lawan And then stamina management is very very important Ya, yep. Dapat pedang ni leh macam pula jadinya Alright so aku dapat weapon dah. Dan kena rajin explore lah Haa kan eh. kena rajin explore lah So belah sini boleh jalan juga Sebelum aku naik atas Aku nak masuk alarm ni uh, Ah, yeah, Ya ada treasure Bomb Oh iaitu Ah Tapi kalau aku tak nak equip boleh? Macam ani Sebab aku takut tertekan. Okey, tak apalah. So ini turun bawah ke? Oh, yang tu baby turun bawah aku. Ya. Yeah. Yap. Let's go. Ooh, kuku. Right, right, okay. Whooh. Sakit oh. Alright. Apakah harta-harta yang cuba diberi ke bawah di bawah ni? ki okay, ada oh ada secret lah weh oh game ni ada secret juga <laughs> dapat mana potion 2 untuk apa pun tak tahu lah jap maybe yang ni potion ni. oh tak ni bomb lah okey ini mana potion alright interesting tai ambes dia lari tak pakai stamina tai ambes tu Haa, ah, sekejap macam nak guna nak hancurkan tu Tak ada apa-apa Alright So kalau mati barang hilang ke macam mana ah, eh sekejap oh, Tak boleh pergi ke belah sana Oh ya, ni di belah atas okay. Ya, kalau mati barang hilang ke macam mana So ada combo lah macam 1, 2, 3, sub Macam tu, nampak Ya, dia ada tiga Dia ada Kombo dia tiga tiga hit lah Ok Aku nak heal ke Ataupun aku Aku nak heal lah, Of course Ok Alright, Of course ah. Ok Mari kita teruskan perjalanan Buka ada orang kat tadi Ok There you go. Stamina Stamina kena jaga Aku kalau game-game Menggunakan stamina ni Problem sikit ha. Alright, Dapat duit lagi Tak tahu guna untuk apa duit ni There you go Alright, Pedang ni memang betul-betul membantu okay, Aku tak sabar nak jumpa boss pertama Di mana aku probably akan koyak Right. Yup, there you go oh, oh Okay, okay There you go Dia lambat sikit lah dia punya apa Attack tu kan Yang enemy ni Enemy akan datang mungkin lajulah kau. Alright, then kita buka pintu bawah uh, Nyawa kita masih tak berusik lagi Baguslah. <laughs> Okey. So far game ni memang aku boleh nampak dia akan susah pada satu tahap nanti. Okey. Uh, so dia dalam hati tu macam nak main, so no, tak main hen. Kan? Tapi daripada yang masih yang sama, aku tahu yang game ni akan jadi susah gila. Alright. Satu tahap nanti. Kita tengok bos yang mula-mula pun nanti aku dah tahu dah stemnya. Dah boleh agak. Alright, apa tu? Dia macam pieces. Oh maybe itu untuk upgrade aku punya nyawa. Macam semua Souls game lah kan. Fragment of something. Oh ni boss ni. Yap. Oi. Yap. Ui mati habis duit aku eh. Right, what happen kalau kita mati? Oh, masuk dalam ni Dalam dalam roh Hah Oh, kena jumpa dengan ni Fox ni Alright Hiduplah wahai anakku Alright Effect ni kita akan tengok banyak banyak kali lah uh, Sebab tadi tu aku tak nampak Batu tu rupanya macam halang kan, eh? So aku tak nampak Yup What just happen uh, Apa yang dah berlaku adalah Aku hidup balik Alright So technically kita dah tak nak Tak nak lawan lah kan Okay Alright Dia masalah dengan binatang tu Okay Boss tu Bukan apa Masalah dia satu je Masalah ni anak dia Kalau anak dia tak ada aku maybe boleh lawan. Eh, tapi anak dia ada oh tu Boleh ambil balik Aku macam ni okay, Aku nak equip okay, aku. Oh tak boleh Tak boleh pause Okay, kira okay, lah Aku dah jumpa lah Oh god Aku tambah. Okay Alright So dia ada, dia ada dua attack Satu dia dash Okay, yang tu aku boleh punish Okay, yang dash tu maybe tak Okay Okay tu aku boleh punish Aku boleh punish dia Okay, sabar. Allah. Dia punya hit jauh sangat. Aduh. Jauh sangat hit dia. Ah, dia punya apa? Dia punya range tu kecil sangat. Boleh-boleh tapi kecil sangat range dia. Macam manalah. Aku dah mengelak eh. Ya yeah, maybe maybe aku suka elak tu kalau button dia petak and then A tu button ni. Eh? Okey maybe kita boleh tukar kot. Ah uh, customize control ah uh, keyboard. Alright. Use item 1 maybe A and then dodge petak. Okay sebab aku aku lebih suka petak. Okay Yes. Yes. Huh? yes. Ah yes. Betul leh. Alright. Ya yeah, petak untuk elak much better. Oh maybe maybe RT untuk attack Macam macam Dark Soul Ataupun Elden Ring Alright uh, Use item 1 Tukar ke RT Yes uh, Shield tak payah kot Shield shield, Ada shield Mana ada shield kan Aku rasa dia elak Mana ada shield So Yang ni tukar ke A Alright dia play sebab dekat setting dia Alright So elak Attack Alright there you go We got this InsyaAllah Kopium Kopium <laughs> There we go. Nampak tu guys. Beza tak? Bila, bila kita dah biasa dengan control kita. Oh my god. This game. Alright. First boss. I guess. Ya. Yeah, first boss tu kan? Ada bar panjang tu. Alright. Ya. Yeah, aku tak tak malu eh. Sebab aku tak payah malu eh. Sebab aku kan dapat kalahkan first boss dia. <laughs> dapat something something. Alright, Potion. Oh, so ini kita dapat kita punya Estus flask. Alright, yang pertama. So, maksudnya kita boleh heal bila masa kita nak. Uh, ah, yeah. Ya, yeah, Ya, aku kena biasakan kontrol baru pula eh. Tadi dah kontrol lain lah. Alright. Sekejap, aku dah ring bell yang pertama ke? Apa-apa-apa function aku masuk dalam ni? Oh, aku masuk dalam ni maybe untuk... Oh, aku tak boleh naik pun. Ya, yeah, Seems like sama ada aku boleh turun Atau aku boleh naik Oh maybe ada jalan Okey, duit. Aku tak nampak dia punya 3D tu Aku tak nampak Okey. So far bila tukar Control Elden Ring Baru rasa boleh ni lah Game ni tak ada difficulty eh Asa Memang game ni Souls game lah Dah tahu dah Okay Souls game ni game-game memang susah lah Itulah untuk aku eh tapi sofa dia dua, ada dua control je. Shield tak ada lagi. Uh, sebab aku tak dapat lagi shield rasanya. Ya. Yeah. Tak dapat lagi shield. Ke ada peri? Aku yang tak buat jawap. Ada secret tak? Kat belakang-belakang ni kan. Alright, tadi tadi Ke ada peri, aku yang tak tahu ada peri. Boleh jadi? Alright. Okay, so kita dah buka loceng yang pertama, strike. Ring Apa ni Ring strike ah, Maksud dia Oh Ha huh? Oh aku kena serang ah, Pakai benda ah, ni okay, ok Right Satu bell daripada dua Aku rasa kalau sejauh Tak sempat ni nak apa? Satu stage ni. Tapi tak takpelah. Aku bagi preview sekejap. So that at least. Macam aku ni pandai baca game tu macam mana. So at least korang boleh tahu game ni genre apa. Kalau korang nak beli. Korang tahu game ni macam mana. Game Tunic ni. Dia memang game. Uh, ala ala Dark Souls. Souls game. Alright. Semua orang tak boleh. Okay. Tak semua orang boleh main game ni. Okay. So aku dah settle. Ring ni is Forest So kalau kita mengikutkan kita punya Instruction booklet kita uh, Lepas kita buat East Forest Kita kena pergi Old House Flooded Well Oh West Bell ni susah sikit lah Alright Sebab kita dah dapat weapon ni uh, So jom Marilah kita Oh maybe aku dah boleh lari jamatan ni ya. Yep. What? Penuh Right, Let's read this okay, Dia pelik sikit lah control dia Bila dah tukar yang tu habis semua dia tukar Ring the west bell West garden dark tomb Alright East for west garden Bell tower old house Alright Memang tak faham pun tapi ni salah satu benda map lah Kita Kita Buat-buat faham lah. Baik-baik faham Satu-satu yang aku tak berapa minat sangat Dia punya bila kau kena hit tu Kau tak terasa tau Macam tak Tak ada macam aku rasa macam sakit ke apa So kau tak tahu nyawa kau tengah kurang So sofat tak sesat lagi lah Sebab apa Dia pandangan macam ni eh Pandangan macam ni macam susah sikit nak selesai lah. Boleh selesai Tapi susah sikit lah Alright, Kita balik semula ke kita punya uh, first base tadi Dan kita nak buka pintu ni lah nak pergi stage nombor 2 Alright. Oh it seems like Ada satu lagi laluan lah kat atas tu Sekejap Ada satu lagi laluan dekat Belah sana Tapi tak tahu macam mana nak tembus Ya yeah. Hmm Baby Oh ya yeah. Jamatan ni yeah. ya. Okay Alright Tak risau Aku just nak tengok je Alright Tak Takpelah kalau macam tu Nanti kita datang balik Mungkin-mungkin at one point kita akan datang balik lah So sekarang kita ke arah west lah pula kan ya, Kita ke arah west lah. Mari Sebab dia benda ni kena ingat je Maksudnya kalau ada tempat yang macam Oh kita tak pernah lalu lah eh? so, Kita dah tengok terompong ni tadi Yap Rasanya wave ni macam tak ada boss sebab dalam map tu bagi tahu tak ada boss. Uh, tapi kita kena beware dengan uh, apa? enemy-enemy yang besarlah. Tak apa kita masuk dulu, kita masuk kimchi angin dulu, kita explore apa yang ada dalam ni sebab aku pun nak kalau boleh preview sejam ni aku nak tunjuk luar dan juga dalam. What? Okay, that's. Alright. Is that boss Oh this row pilih? Oh, dijual barang Antara mercun Atau apa ni Ha, ah, ni lah Tiga ratus Oh Seratus Okay, ni maybe eh, Kalau aku, aku nak ambil ni kot Aku nak tambah lagi healing aku So, kita perlukan lagi Pertuluh ringgit je Alright So, tu kedai lah Alright, there you go Aku yang boss tadi Aku macam what the heck Boss ke Mati aku Alright kita, kita perlu kan 40 ringgit. Do we want to grind? Okey ni arah sana. Okey. Kita boleh bunuh bawah ni kalau nak ya. Sebelah je we. Ya, Yang aku rasa Enemy dia Dia akan aim Apa Satu arah je Bila sebab tu, Macam senang sikit lah Nak elak Macam Dark Soul Dia, dia Ataupun Elden Ring Dia target uh, Dia follow target Yang ni dia tak follow target Maksudnya kalau kau ubah arah Kau boleh jalan kaki je Sebelah dia So roll Guard Tak ada no safety Low stability Hurt more Oh kalau guide Hurt more lah Okay Tapi ada timing peri tak Moment of safety Vulnerable 100% Block Stability Special tag Damage taker 150 Damage taker 100% oh, Macam Dalam game ni Block macam Something yang Tak berbaloi Oh tak berbaloi pun Alright so aku dah cukup duit Aku nak pergi beli uh, Potion Potion Okay. Kedai-kedai Tekura ni, dia tak payah esno es kita tak reheat, kita tak, dia tak akan respond. Haide. Okay ingat random ingat gaca Yap. So aku ada dua dah. Estus Flask. Ya, kalau kalau aku main betul-betul pun Itu benda yang paling utama Apa-apa game source game Potion lah Paling utama Potion dia Unlimited Maksudnya Kita boleh pakai dua kali je Maksud aku dengan unlimited tu Maksudnya uh, Unlimited data lah <laughs> Kalau kau Kalau kau Mati Ataupun kau berehat Dekat Kawasan tu Yang apa yang Api tu and, uh, Kau akan Regen balik lah Portion tu Okay Kau akan regen balik lah Which is good Alright so sini tak ada apa pun Aku tak boleh buka pun sini Macam Ni macam gate Oh aku maybe kena masuk dalam Aku kena baling something Dalam tu Bomb maybe And oh, Ni apa function datang ni Oh lock Okay, satu lagi Oh seorang boleh tak Nak main sangat ni Ui apa tu Oh Oh oh Ya Oh wow Okay Tank je lah Tu ski baru tu Takpe Game ni kalau mati kita just uh, kutip balik yeah. Kita kutip balik apa yang ni lah So, what is this? Ya yeah. Kenapa boleh ketuk ni? Yup Interesting Aku tak tahulah hancurkan benda ni ada function ke tak macam tak ada je. Hai, teruskan perjalanan eh. Kita membazir nyawa tadi silap sebab aku ter apa aku ter uh, uh, tersalah dodge dengan ni. Tapi tak apalah. Oh. Yup Oh. Udih oh, oh. oh, blah. I see, I see. Okey, dia block, dia block. Okey, hanya ada yang ni ada block pula. Okey, kita heal tengok. Yaap, uh oh, heal banyak tu je. Kau of betul Aku kan heal pacau apa Daksul. Heal banyak tu je. ah ah. Ha ah. Oh, ada garut. Apa-apa biru tu apa? Oh dapat mercut Dua Mushroom, potion, mushroom something I don't know Apa benda tu Ni apa? Apa ni? Oh maybe yang tu Maybe yang tu untuk yang Apa ni? Telaga tadi Oh, bawah tu ada chest oh, Yang ni ada shield lah okay, Kita kena hati-hati Dia ada shield Oh, okay. uh, ramai-ramai okay, satu, satu tu. Okay. okay, okay Tiga Salah satu, salah satu, satu, -satu. Kalau ramai-ramai tak guna gak? Oh lah ramainya Eh bro Sabah-sabah uh Oh uh Oh Oh okay, kita tak tak tak Eh bro okay, <laughs> Ramainya eh bro uh, Ya aku boleh akan mati kat sini Sebab ada Uh ada boss kat bawah juga Go. Okay, macam mana aku nak naik atas tu Atas ni macam ada something yang Interesting je Alright Oh, sekejap oh, oh, oh, oh, oh, oh, Macam mana tu Okay Eh, eh Dia kalau lawan menantang tu kena dekat bucu-bucu eh guys Itu tips yang aku boleh bagi lah Alright, apa ada atas ni Apa yang secretnya ada atas ni ha? Sampai nak dijaga Apa-apa ya, yang ada atas ni sebenarnya Tak ada apa-apa Apa yang diorang guard Aku tak faham Ya, aku kena aku kena umpan weh. Oh ni kepala kepala tu lah kepala kucing tu jatuh eh. Alright let's go down. Kita buat sesuatu kita buat satu. Nigai kita eh. Uh. Apa yang dekat Okay Ya, Sasahlah mati kan So Yang tu tak akan mati ke Jauh weh Aku tengok Jauh. Aku nak try Nak try yolo Ah, Reaction time aku Aku tak boleh Aku tak boleh reaction time Oh ada kunci kat sini Lah Oh So kita kena cari kunci tu situ Okey. Okay Alright So aku nak ambil balik duit aku tu Which is Kat mana ta? Oh oh Alright Kau tengok aku mengelak Power tak Oh tu jalan turun Woo Gamal betul Alright Who cast Who dia dalam yang lain Aku mati kawan mana tu ni? Aku mati Oh Weh aku nak Treasure Weh Sangkut Oh my god Sangkut dia Ambil je semua duit aku tak apa Tinggal apa pun duit aku Tak apa aku tak kisar lah duit, duit boleh dicari Alright Aku nak treasure tu je Oh dia, dia memang Memang apa Nak mengelak tu Alamak aku timing aku First of all, kita kena tahu jalan mana kita nak pergi, okay? Jalan. Tadi aku macam sesat sikit. Alright. Tapi sekarang rasanya aku dah tahu nak pergi mana. Ya, penat sikit eh, ni. Sebab ada... Kenapa? Eh! Uh! Okay. So, roll dia memang iframe lah. Oh, dia kejarlah. Oh, oh, oh, oh. Dapat apa, dapat apa? Ooh. Eh apa, eh apa, eh. Uh, ibu no lagi engkau, okay. Okay, all right, all right. Oh, ni macam la luar, ni kau kira kira 3D kan? Jadi Pepega tak nampak, okay. Dia go what, what do we do? All right, so aku dapat topi. What? Apa ni? Adakah ini sesuatu Kenapa ada Okey, aku nak try pakai Aku nak try pakai Tak kisah sangat pasal duit Ok try pakai Ah Yang tu macam apa Souls yang kita boleh simpan I see Ok yang ni Kena scam. Aku rasa tak perlu aku bunuh ni. Tak nak. Kena scam. So kita try face to face dengan. Oh my god. Depan tu ada ni lah. Oh god. Oh god. Oh god. Degat no, no. masalahnya. Satu lawan satu, satu Okay Tapi kalau banyak Okay yang besar tu Dia drop apa eh Oh I'm scared Alright let's go fight Maybe, maybe kita try pakai bomb lah Lalang kita nak preview kan Alright kita try pakai bomb Alright Then kita try B dia Woo Like sekali Oh yo Pedih lah Oh mati dah Oh, so tu bom-bom apilah Dan Aku dapat keep, memang kena bunuh dia lah <laughs> Right, old house So, aku rasa aku tahu old house kat mana Tapi halal-halal boss ni ada kat sini Dia macam guard, guard something Jadi, look Kita progress ni Ya Dia selalu kalau belakang bos dia ada treasure Yup, dia banyak tu je lah Berapa dia aku? RM200 Aku boleh lepak uh, beli kat kedai tu Kedai syaitan tu Aku boleh beli uh, Mercon And Sebab item seems like Something lah Oh shield tak boleh ambil ke? Aduh tak boleh ambil Alright sana macam Tu tu tipu Okey Macam mana aku nak ambil Benda kat dalam ni nak bunuh dia ini apa oh dia yang tu okay. do i want to go here Okay, no, no, I don't want to go there Ada, ada, ada Rumah yang ada kunci kan tadi Kak mana entah aku lupa dah Biar aku belanjakan duit aku dulu, sekejap Mana aku pergi ni, selesai, aku nak naik atas Tapi game-game macam ni memang macam ni Permainan dia, kau kena Apa? Oh tu kunci tu Alright So aku nak membeli belah tu Alright Okay aku tak tahu mana tempat beli belah Oh sini Lepas tu kita akan masuk dalam tu kita akan tengok Ini ni kinci angin maksudnya kedai Alright <laughs> Kinci angin maksudnya Maybe kita boleh heal juga kot Ya, ya Ada jual ada dua healing lagi tak Takde jual mecon je kan Beli-beli-beli okay. Beli guys Beli Daripada duit kita hilang Oh dia tulis tu 3 Tapi Oh dia ada 3 stock Beli je lah Okay So 8 Alright Okay nah, Kita try masuk pintu tu Tapi kita uh, Heal dulu Maksudnya kita Apa Oh Memang game ni memang susah Dah tahu dah Kau bayangkan Ini baru area pertama tau Okay aku Kalau game-game susah ni Dia kena ada mood Nak kata sekarang ada mood tu Adalah Boleh lah Cuma Kalau boleh Game ni dia punya control tu Kalau kena dengan aku Okay lah. Sekarang ni macam Aku macam keliru lagi Elak dengan attack yeah, Still still Boleh elak Attack tu Elak meng-attack tu boleh. boleh Boleh buat Cuma Kena apa <laughs> Mungkin kena Aku suka konsep dia, aku suka dia punya world World dia memang best Bila dia all house tu, memang nampak all house tu Memang betul lah Alright. So, what? Dia bagi satu je duit? Ya ke? Takkan itu je? Oh, ada tingkat dua Oh, okay Oh jap. bukan dalam dalam map tu hmm, Aku ni asyik tekan ni je Bukan dalam uh, instruction bullet tu cakap Old house Daripada old house akan tembus ke something kan Ya yeah, dia akan tembus ke flooded well And then dark tomb waste garden Kau bayangkan aku baru satu Satu per area Untuk area nombor dua ni Shield? Bila aku nak dapat Oh ni shield Oh. Ya yeah. mungkin yang bawah tadi sepatutnya aku dapat Shield tu I don't know Maybe. Ya. Yeah. Oh, peri. Yup. Wow. Oh, peri. Double tap. Tak tahulah boleh ke tak peri ni. Tapi kalau aku dapat pro peri, memang... Yes. We're gonna try. We're gonna try. Okay, kita akan try peri. Of course lah, kita akan try kan. Alright. Aku agak terkejut ramai orang tak main game ni. Yang, yang Souls ni lah. Sos so player Veteran kan Tapi game ni memang best lah Okay Kalau kau minat game susah Game ni memang best Okay Aku tak tahu apa benda maksudnya ni Mungkin kita akan dapat kuasa nanti Ya aku kena unlock Ya aku tak aku tak tahu macam mana nak lepas flooded ni. Uh, ada laluan lain ke jap. So sini tembus ke mana? Alright, sini tak ada tembus. Oh, maybe bawah tu. Oh, ah yeah, ya yeah, ya yeah, ya bawah bawah. Oh. Maybe bawah bawah jap. Dia dia punya 3D ni kadang kita keliru gak. Ke? Ya pastinya aku kena buka gate ni lah dan probably ada boss belakang tu. Ini ni. No. Alright. Kita dah betul lah lalu, lalu situ. Oh. What the heck? Apa ni? Ha? Ni apa koleksi-koleksi boss kau apa? Aku tak tahu benda apa ni. Misteri betul. Oh, ada secret area pula eh. So, yang ni tadi tembus ke patah balik belakang. Alright, ni patah balik belakang. Adakah aku miss something? Aku miss dia punya magic ke apa? Maybe lah. Ya. Aku rasa macam aku ada miss something. Yang membolehkan kita uh, seberang. Oh, ya ni pandangan ni untuk tangga ni eh, I see. Ya, Nak tangga ni. Tengok balik flooded area ni. Apa yang aku perlu buat kat sini? So, jambatan Tu peri? Ya, aku tak aku tak tahu nak apa, apa. Oh, sini kuat. Oh ya, yeah. Okay Dia punya kadang karak shading gelap tu so, Tak nampak Dapat gigi Ini mesti ingredient untuk Craft kan Craft something Bomb ke apa ke. Nah, Kita try parry je Try parry okay. Nak mati Nak mati Kali ni Aku tak pandai peri Alright Aku tak pandai Wah lalu belakang ni Aku tak pandai peri Minta maaf Okay so salah satu daripada ni akan hidup lah Alright Aku nak try peri tapi Okay Okay Allah lambatlah peri dia Okay lagi sekali sekali Ya, peri lambat Ok, jap Mama, aku nak try, aku nak try Ok Ha? Tak apalah Ya, peri lambat The timing dia macam Tak tahu nak cakap macam mana Yap Yap I don't know, man I don't know Aku tak tahu lah. Dia macam lambat 1.5 saat susah sikit lah kan And, Lambat 1.5 saat susah sikit lah uh, I guess itu jelah kot preview sejamnya. Ya, yeah. Aku rasa itu jelah kot untuk preview sejam Game Tunic ni kalau korang nak download game ni Korang boleh beli game ni dekat Steam Overall game ni memang best tapi aku bagitahu awal-awal Game ni memang susah Okay aku tadi sebab aku nak belajar peri tu je Okay kalau kalau aku tak nak belajar peri tu Tak nak belajar tapi kadang-kadang timing peri ni susah kan. Okay? Alright. So kalau korang nak korang dapatkan game ni dekat Steam. Aku akan letak link dekat description. Uh, kalau korang memang nak challenge diri korang lah. Uh, tapi aku rasa game ni dia susah tapi tak adalah. Uh, susah tu tahap sama macam uh, Dark Soul ke apa. Tapi dia pun dia pun ada dia punya uh, dia punya cara nak menyusahkan kau lah. Okay kita cuba dapatkan balik. Kita punya duit tadi Kalau kita boleh dapatkan Alright Kalau kita boleh dapatkan Kalau Kalau So macam Macam sama juga Souls game kau boleh skip je Lari sebab You don't have to fight all Tak sisi siapa suruh pun Alright Alright Macam aku tengah buat sekarang ni Ni apa Ya tapi kena kejar lah Macam biasa lah Okay guys okay, guys okay. ah, Nampak tau Nampak tau ah, oh, oh ah, Mati lagi Okay So aku end kat sini Terima kasih pada semua yang uh, Support video macam ni Video preview satu jam Kalau korang suka lagi uh, Korang boleh like komen, Dengan subscribe Kita akan preview banyak lagi alang, -alang aku tengah buat job ni uh, Banyak lagi game-game Aku boleh main macam-macam game Dan main selama sejam je uh, so kita jumpa lagi dalam video Assalamualaikum Dan Bye-bye game ni memang susah. Tapi best.